Guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bakso tahu. Cocok banget untuk ber untuk men berbuka puasa atau cemilan setelah berbuka nanti. Selain bahannya mudah banget dicari, bikinnya juga gampang banget loh. Gimana cara bikinnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan boleh komen juga di bawah. Let's go! Bahan-bahan yang diperlukan yaitu: tahu, butir telur, daun bawang dua tangkai, wortel satu biji, tahu kotak dua biji, tepung kanji, dan tepung terigu. Untuk bumbunya di sini ada garam, bawang putih, bawang merah, rica bubuk dan penyedap rasa atau roko. Pertama, bawang putih, bawang merah terlebih dahulu dihaluskan dan digoreng. Kalian bisa pakai blender karena di sini blender aku rusak, jadi aku pakai manual. Lalu wortel diiris, kemudian di blender. Kalau enggak ada blender, kalian bisa direbus dulu wortelnya, diiris, lalu diulek. Selanjutnya, tahunya dihaluskan dulu. Setelah tahunya sudah halus. Kemudian dicampurkan semua bahan yang tadi dan juga masukkan juga bumbu semua bumbunya lalu diuleni Nah setelah semuanya sudah tercampur dan sudah diuleni Hasilnya seperti ini nih guys Jangan lupa masukin juga daun bawangnya Kita lagi Setelah sudah Siapkan air Masak air hingga mendidih Kalau udah mendidih kecilkan apinya kemudian adonan siap untuk dibentuk atau dibulat-bulatkan seperti bakso pada umumnya di sini aku nggak videoin ngebulat-bulat adonannya soalnya aku menggang kameranya sendiri jadi susah guys kemudian dimasak tunggu sampai baksonya mengapung kalau sudah mengapung itu tandanya baksonya sudah matang tunggu sampai 10 menit agar baksonya benar-benar matang jika sudah matang kemudian matikan api angkat baksonya, lalu tiriskan dan sajikan bersama kuah bakso. selamat mencoba ya guys mudah kan membuatnya nah sekitar video dari aku jangan lupa like, subscribe dan komen juga di bawah See you next video.